Yo, apa-apa, what's up? selamat datang lagi. welcome back. kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya Dan pada hari ini gua bakal mainin lagi yang namanya Roblox, ya kan, oke okay. Dan hari ini adalah, nama gamenya tadi adalah Mega Adopt, Adopt Me ya Katanya, oke, okay. jadi pad, berarti hari ini gua bakal main, ini gamenya, uh, ngadopsi kayak gitu ya Oke, okay, udah, langsung dah ya, ini gua by the way udah lama kali nggak uh, upload game ini ya Upload game, apa ini Roblox ya Jadi bagi kalian yang mau invite gue Roblox Ya kayak kemarin ya Nicknamenya Ki K I M A nya 3 Dan N Dan langsung guys. What you like sheep or Girls Atau Guys Guys lah ya kan Oke okay, Send outfit Oke okay. Waduh banyak banget ya Can you find something stylish On you Oke okay, Gimana Oh anjir banyak banget duitnya cuy Duit gue berapa nih 20 dolar ya Cash out Ah wah bayar dimana bayar tiba-tiba <tuh>, bayar oke okay, dah kita bisa custom ternyata ya mukanya bagaimana katanya oke okay. waduh ini yang gratis-gratis guys? oke okay, dah ini dah ya muka jutek ya eksklusif general oh general kayak gini ini eksklusif ya oke okay, langsung saja waduh nih gila banyak banget ya ini robux-robux kan Robux-robuxan <seksi> Ini ya Aduh Mahal juga. Udah mukanya doang yang Bisa gue ganti nih ya Bajunya kotak kayak gitu Males Dah gak usah banyak diubah ya deh ya Kawan-kawan Kayaknya ya Waduh Rambutnya kok campur gini Jadinya Oke okay, dah gue Bagus saya lah Sudah nih Kayaknya udah bagus dia nih mukanya doang ya Diubah kayak gitu Udah Bagus Sudah ya kan Oke okay, langsung saja kita berangkat Back Dah Oke dah, langsung kita save outfitnya gitu kan. Insert namanya Kimantul. Nah, Kiman Kimantul. Mantul mantul. Oke, langsung kita save di sini. Mana ini panas sekali. Oke, sudah di-save tadi gitu kan. Switch to baby atau show my pet ya kan ini mungkin lagi. Ya, ini gua by the way enggak tahu ya, guys. Eh uh, apa gameplay mainnya nih gimana ya? Tadi soalnya gua lihat juga gua... orang itu aneh gitu loh mainnya tuh. Dia cuman unit need a patch purse Ya kan Sweet to baby Hah Oh jangan dong Kita jangan yang jadi anak-anak gitu kan Oke okay, ini apa casual worker Oke okay, casual Oke okay, apa baby Apa lagi Oke okay, kita udah next ternyata ya kan Oke okay, udah langsung Oh Apa nih Right now you are standing in your house Berarti ini gua berada di rumah Gitu kan Oke, okay, you can customize it Oke, okay, kita bisa customize rumahnya ini ya Widi. mantap banget warnanya Rumahnya biru. Make it feel more like home Waduh, oh, buat ini seperti rumah antum Ya kan Oke, okay, edit house Waduh, kita suruh ngedit rumah lagi di sini Ternyata bukan hanya Adopsi <laughs> Oke, okay, bukan hanya adopsi ya kawan-kawan Aduh, rambut gua nih bodo amat lah Gimana kayak rambut gue ya? Ini kayaknya kameranya settingnya terlalu gelap ya guys. Bodo amat lah ya direnail lah dulu ya setting yang pertama nih beda kamera baru guys. <laughs> Oke okay, dah. Oke okay, kita customize dulu. Wah apa nih? Plour nya ini gua suka nih kayak gini deh. Oke. Okay. Hmm, stafnya ini apa nih staff nih kan? Aduh bayar. Bayar 25 puluh oh, dolar. Ya, ya udahlah nggak usah. Nggak usah. Nggak usah yang bayar-bayar. Stop editing dah. Rumahnya bagus. Rumahnya sudah bagus, apalagi nih kita bisa duduk di sini kah? Wah, wow, bisa duduk ini santuy gitu kan. Oke okay, dah. Berdirinya kayak gimana, cuy? Exit home. Oke, okay, kita bakal keluar gitu kan. Apa saja yang ada di sini gitu. Oke, okay, kita bakal climb. Oh, oke, okay. dapat 25 dolar hari pertama. Oke, okay. kita close gitu kan. Bagi kalian yang ngerti game ini apa kayak gimana cara mainnya, langsung komen di bawah. Oke okay, dah, langsung negatif. Ah, great Oke okay. Hey guys, tolong Tolong, ini kayak gimana, boy? Gue masuk tanah, ini ngebug macam apa, anjay? Ini gimana, boy? <tos> ini kok gue masuk dalam tanah, ini gimana? Eh, hey. Nah, ini coba, anjay, gini gimana mau main, eh? Eh, hey. oh, duit gue 145 dolar, ya? Aduh, ini gimana? eh? Hey, aduh, friends gue nggak ada lagi, friends-nya offline semua, cuy Bagaimana ini? <tos> Gimana gua main gini rilok Nah, ini dia uh, gamenya ya kan Mega Neos Adopt Me gitu kan oke langsung saja kita mainkan. Oke, kita sudah berada di gamenya lagi. By the way, bagi kalian yang menjalankan puasa, selamat menjalankan ibadah puasanya ya. Jalankan puasa sekuat kalian aja. Oke, langsung saja adopt a baby. Oke. Eh, kok gua udah awal lagi kan sudah udah punya rumah, boy. Eh, udah, udah udah. Oke, you are following Play Adopt Me on Twitter? No. Oke, dah. Mm. Oke, okay, oke okay, Oke, okay, udah, deh. oke okay. Oh, di sini ternyata ada tempat tidur Ada tasnya juga Ada tempat bayinya juga ya, guys Ternyata, oke okay, Take a bedroom Bisa mandi juga ya, disini Nah, udah Nah, iya lagi, anjay Klik apa sih? Oh, udah, ya Oh, udah, tadi mandi ya Gue kira tadi nge -lag lagi ngebak bosku Oke, okay, udah, keluar, dah Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo Kita bakal Cari dulu nih ngapain aja sih di sini gitu kan? Oke, okay, tunnel to adopt island Oke, okay. mm, mm, mm, mm. oh ini rumah rumah orang kaya kaya juga ya kawan kawan di sini ternyata. Oke okay, kita, nah dia pakai sepeda gitu kan? <laughs> Oke okay, kita bakal eh, ini exit atau kemana nih? Ini rumah rumah orang doang kan di sini kan? Buat ngadopsinya apa sih kita coba nih? Coba lihat ya. Di sini family gitu kan, family to create family. Waduh kok bisa family di sini anjay. Aduh, oke. Okay. Jadi uh, kita ini klik shop, ternyata juga bisa beli heroik-heroikan ini Robux ya, bodo amat. Nah, kalau diklik tas kayak gini kan ada petnya nih ya, kawan-kawan. Jadi kita punya starter egg ya kan. Ini starter egg ini kita letakin di mana, cuy Oke, okay, kita letakin di mana? Oh, bisa diberi makan, bisa H now Oke okay, kita uh, Apa nih Unit 45 Robux Untuk instan, Oke okay, berarti ini harus di-ramin dulu gitu kan Pick up dulu dah Pick up dulu R Untuk Oh berarti kita harus ngeletakin Ininya di mana guys Oke okay, kita balik-balik-balik balik dulu ke rumah ya Ini berarti harus ditetasin dulu nih telurnya nih ya Berarti ya Ini by the way mau up banget nih ya Jadi episode pertama nih kita perkenalan dulu gitu loh Ini gimana Cara netasinya cuy Starter egg Nah Nah, baru <tuh> betul kan? Oke, okay. telurnya sudah tidur. Telur, kok bisa tidur, guys? Komen di bawah. Bagaimana caranya telur tidur? Punya mata aja, kagak. <tuh> oke, okay. dah kita nih, sleep ya. Oke, okay, kita coba lihat. Mari kita tunggu. Oke, okay. oh, oke, okay. setengah ya sudah. Oke, okay, mantap, mantap, mantap. Keluar tadi ya, Gua penasaran gitu kan. Di luar tadi ngapain gitu? Yang exit tadi itu ini kemana? Itu exit ya? Apakah keluar game atau apa nih? Exit maksudnya bisa belanja belanja telur lainnya lagi atau gimana ya guys? I'm hungry Oke, bodo amat you hungry atau gimana? Oke, okay, kita coba exit ya. Oke, okay. apa yang terjadi? Nah, betul kan? Kita bisa membeli apapun di sini kayaknya nih. Oke, okay, nah kan banyak toko, ada mobil juga di situ kan? Oke, okay, ternyata di sini taman bermain. Oh tadi itu ternyata komplek kita gitu kan, komplek gua berada di mana gua uh, bisa tidur dan ngapa-ngapain saja gitu kan. Oke, okay. widi limo porsel. Oh banyak banget yang jualan-jualan sini cuy. Dan sini banyak banget ngumpul-ngumpul orang. Gila. <laughs> Oke, okay, dan nah ini uh, Santa ngapain di sini? Ini beli-belinya gimana? Nah, ini dia Pet Shop. juga gue mau lihat dulu apa saja yang dijual di Pet shopnya ini ya kan, guys. Oke, okay. mari kita lihat ya. Gue penasaran juga. Oh, ini dia. Bisa beli horse. Oke, okay, 300 R. Gua 150 doang. Uh, get it now. Adalah, enggak ada lah, ada. Oh, pakai robux gua kira pakai dolar ini, cuy. Oke, ini juga slot. Slot itu apa bahasa Indonesia sih? Bahasa Indonesianya sih? pada ada panda. Waduh, panda lucu banget, cuy. <tuh> ada grif, grifin griffin, grifine. Ya, ya, itulah gripin. <tuh> oke, pakai aksen Indo ya bacanya ya. Gripin. Uh, oke, ini apa nih? Apa nih? Disco-discoan lampu disco Disco-disco Disco-disco Disco-disco disco Oke, ada main-mainan ternyata juga ya Oh, mainan buat pet-nya nih cuy Pet-nya masa jualnya segini doang? nih Atau rumah orang yang jualan nih dia Bukan dari gamenya yang jualan ini ya Kawan-kawan Oke, okay, itu dialah Oke okay, Ternyata tersti Oke okay. Ah, telurnya bisa haus? Berarti kita harus punya makanannya nih ya Bentar Kita punya stroller punya piekel nggak ada nah kan toys kita bisa ngajak main itu ya ngajak bermain telurnya kok dia jadi bisa bermain beli makanan minumannya dimana lagi juga ya berarti sekitar sini kita bisa beli makanan dan minumannya ya guys oke itu tadi saja ya guys untuk episode pertama mu Oke, okay guys. Tadi kameranya mati, gak tahu sampai mana ya. Oke, okay guys, sampai situ saja dulu ya. Episode kali ini bakal gua akhiri dulu. Nanti kita bakal lanjutin lagi di episode selanjutnya. Kalau kalian suka, silahkan klik saja di klik lanjut. Oke, okay. langsung saja komentar lanjut, maksud gua. Oke, okay, sampai sebelum. Oke, okay, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam, Kiman. Lanjutnya nih.